yang mengunggah foto yang sangat luar biasa, masya Allah, penguat penyembangat bagi kedua orang tuanya, abang L. profesor kecil, selalu menggemaskan, makin keren, makin ganteng pastinya, masya Allah, dan tentunya papabi juga meneruskan sebuah kalimat persahabat di unggahan semalam. Papa B mengatakan, Masya Allah, Profesor Fatih katanya itu luar biasa banget ya Prof. Masya Allah, sehat selalu ya nak, Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kita lihat juga bersahabat ya di kolom komentar, main sekali dibanjiri, respon dan komentar dari orang-orang baik. Di antaranya Koruben juga ikut menanggapi semalam dengan menuliskan sebuah kalimat Abang L. gemes kata Koruben Masya Allah Selain Koruben juga, ada tanggapan komentar dari tangku Safik. Di situ mengatakan, Lutuna Abang El, Guram, Rindu, Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang merindukan sosok baby El. Selain dekut juga, ada Bang Joni yang ikut menanggapi dengan memberikan love hitam 5 di postingannya Papa B ini. Keren banget, mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar Family. Untuk berikutnya, persahabat, kita lihat juga, Alhamdulillah, Mendapatkan cidukan vitamin, Masya Allah, akhirnya vitamin mulai bertebaran. Dari postingan ini pun tentunya kita bisa melihat masih banyak orang-orang yang sayang sama Leslar. Terutama pengen ketemu BBL. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Ekspresi BBL ini mewakili banget persahabatnya. Masya Allah, saya selalu lihat. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa negara, dan tentunya bisa membahagiakan keluarga. Amin. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, salah satunya dari akun Swiss. Emang Abang L penguat cinta Papa Bunda. Semoga langgang, amin. Doakan saja, mudah-mudahan rumah tangga Leslar Langgeng Rukun Bahagia Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Kemudian, juga percaya yang kita lihat di sini ada video anak kecil. Usianya baru 2 tahun, ternyata hafal lagu dangdut. Lagu dangdut pertama yang dihafalin itu lagu Sekali Seumur Hidup. Masya Allah, suatu kebanggaan juga untuk keluarga Konoha, lagu Lesti Kejora. Ini tentunya dinyanyikan langsung oleh anak-anak. Bukan kalangan dewasa saja yang mencintai karya Lesti. Anak-anak pun yang begitu kagum dan sangat menyukai karya-karya Lesti Kejiora. Awal arang semennya aja rock nih bersahabatnya, keren banget. Mudah-mudahan Bunda L terus berkarya dan semoga karya yang dikeluarkan diluncurkan juga itu bisa diminati oleh semua kalangan pasti Bunda Lesti melihat ini bangga banget ya anak-anak pun itu hafal lagu sekali seumur hidup, masya Allah. Kemudian juga Persahabat aja kita lihat di sini masih banyak tentunya membahas soal ramalan. Kali ini dari para fanbase pun ikut angkat bicara Persahabat. Untuk warga Konoha harus Hati-hati jangan percaya soal ramalan Karena hukum ramal itu diharamkan dari agama Islam Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang adalah orang bodoh Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mendatangi tukang ramal Maka salatnya selama 40 hari tidak diterima Itu hadis riwayat muslim perzahabat Jadi hati-hati Jangan sampai percaya kepada dukun atau peramal. Kita lihat juga dari akun Sendal Putih Bilar. Memposting momen saat tentunya seorang peramal di acara Indosiar. Ini meramal soal artis yang inisial R. Warga Konoha pun persahabat ya, tentunya tidak respek kepada acara Indosiar tersebut. Di sini kita lihat ada sebuah kalimat yang diunggah. Padahal yang ramal aja, dulu ikutan variety show aja gagal. Entah gimana caranya, malah bisa ngeramal. Sungguh membangunkan Padahal yang dia bilang meleset semua. Hei manusia, yang membuat semuanya terjadi itu hanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lainnya. Ramalan. Padahal anak dari salah satu hostnya sekolah pesantren. Tapi malah semangat banget bahasnya. Padahal tahu banget kan apa hukumnya soal ramalan. Semoga Lekas dapat hidayah deh, TV, dan orang yang ada di dalamnya. Amin. Mudah-mudahan tentunya dapat hidayah, dan semoga warga Konohata tersolid dan kompak ya untuk selalu mensupport support yang terbaik, Lesti, dan Rizky Bilar. Kita juga pasti selalu menuntutkan, Kita juga selalu menantikan dan menunggu kejutan hingga kabar baik serta kabar bahagia dari Leslar Family. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Divatif yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.